serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Menemani santai sore kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Lesli dan Rizki Bilar Kita awali dengan vitamin bahagia yang sudah disuguhkan lewat vlog terbarunya Leslar Entertainment ya yang belum mampir silahkan cus aja ke channel youtube Lesar Entertainment Karena vitamin bahagia kita dapatkan lewat vlog terbaru Terlihat abang Fatih emang kalem banget ya di vlog ini Masya Allah sehat selalu untuk abang L Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah kalem ya bang Katanya tuh Masya Allah banget ya abang El memang terlihat sangat kalem di vlog Kolaborasi antara Lesti dan Aarafina Nagita Slavina Kemudian bersama disimak juga di unggahan terbarunya Ayah Kejora Dua jam yang lalu Ayah Kejora memposting foto terbarunya nih ya Kita salvok juga Dengan sebuah kalimat caption yang dituliskan Jelong-jelong dulu, ah kata Ayah Kejora tuh Wow, hari ini Ayah Kejora lagi jalan-jalan persahabat ya Masya Allah Keren banget ya penampilan Ayah Kejora Semoga sehat selalu untuk Ayah Kejora Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun mendapat komentar ya dari Om Kevin di situ dikatakan, mantul ayah, sehat-sehat terus ayah, amin ya amin ya robbal alamin. Masya Allah banget ya, doa terbaik nih dari Om Kevin untuk ayah kejora mudah-mudahan doa baiknya dia ijabah dan dikabulkan. Kemudian juga bersahabat ya, doa selanjutnya diberikan dari Ufiana 0112, menyatakan sehat selalu ya Bapak, amin, masya Allah banget ya banyak leslar lovers yang mendoakan untuk keluarga leslar selanjutnya persahabat disimbang juga vitamin bahagia kita dapatkan nih hari ini Rizky Bilar kedatangan tamu spesial Bima Aryo nih persahabat ya wow sepertinya Papa Bilar ini melakukan fisioterapi kembali ya doakan mudah-mudahan selalu sehat untuk Papa Bilar amin kita lihat juga momen ini pun diunggah kembali oleh akun sabadoing_leslar. Disimak juga nih para sahabat di kalimat caption yang dituliskan. Ada yang mau dikeretek-keretek nih kira-kira papanya Abang L teriak berapa oktaf ya katanya tuh. <gif> Ini melakukan fisioterapi kembali, para sahabat ya doakan semoga sehat selalu untuk Papa Bilar. Kita lihat juga keunggahan Papa Bilar nih. tiga jam yang lalu memposting sebuah video di IG pribadinya. Walaupun lewat jalur iklan, persahabat terlihat Papa Bilar ini ganteng sekali ya Memang fresh banget Masya Allah banget nih, papahnya Abang L memang luar biasa the best Doakan juga mudah-mudahan ya, selalu menjadi brand Ambassadornya MS Glow Kita selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola tayangan kita Selanjutnya juga persahabat, kita simak nih, vitamin muncul juga nih yang ditunggu-tunggu Bunda Lesti kejora muncul di igasinya Papa Bilar Wow, cantik banget ya Bunda Lesti, hari ini Masya Allah lagi duduk santai itu Mudah-mudahan ya selalu sehat juga untuk Lesti Kejora Tanti-tanti yang mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita Apapun yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Amin Selanjutnya juga persahabat kita simak Ini ada kabar spesial juga yang kita dapatkan di diunggahnya Abiramzi Yang di kembali oleh Bunda Lesti Kejora ya ada sebuah postingan dari IG-nya Abi Ramzi bahwa bakal akan segera hadir nih, duet antara Lesti dan Asila. Ini yang paling tunggu banget juga, mudah-mudahan secepatnya bisa di up dan bisa trending dan booming. Amin. Berikutnya, para sahabat, Bang Mimin akan mengingatkan kembali mengenai polling online, couple media of 2022 ya. Kita lihat di sini perolehan Bunda Lesti dan Papa Bilar, mendapat... 133.773 votes setara dengan 42% untuk Fuji dan Torik Halininter masih di posisi pertama dengan perolehan votes-nya 137.002 votes setara dengan 43% cuman beda 4 ribuan nih persahabat ya beda satu persen yuk gaskan terus mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan vitamin bahagia selanjutnya dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.